Nah, kita lihat tanpa tanpa buka pintu akan terbuka dengan sendirinya. Wow, keren kan? Luar biasa. Stikernya kecil, jadi dia akan baca Masuk ke yang perumahan keenamnya. Kita lihat tipe Felicia, cukup cakep perumahannya, ini di Villa Bogor Indah Selamat pagi Sobat Rumah 21 ketemu kita di Property Channel Rumah 21 pagi ini saya mau ajak Sobat Rumah 21 kita jalan-jalan ke daerah Bogor kita akan lihat rumah-rumah di Bogor yang pastinya uh, di tahun terakhir ini pencarian rumah itu banyak sekali mengarah ke area Bogor ya, karena Bogor ini di samping nyaman untuk kita tinggal udaranya juga dingin dan juga kalau kita perhatikan bahwa akses Bogor ini uh, sangat mudah kemanapun, jadi ada akses Jagorawi, nanti ada akses LRT, di luar kereta yang cabut di Tabek yang ada selama ini, juga ada akses dari Sentul sampai Bogor lari sampai ke Sawangan, jadi ya sudah sampai di Sela Benda Kemudian juga akses dari Bogor bisa masuk ke Depok Itu bisa aksesnya langsung ke uh, Tangerang Banyak sekali ya, dari Antasari juga nanti Sudah saat ini sudah tembus ke Depok Nanti juga akan sampai ke Bojonggede Dan itu bisa, belok kiri itu sudah bisa langsung Bogor Sampai dengan uh, Sentul. Jadi praktis uh, tinggal di Bogor Selasa tinggal di Jakarta Ikutin perjalanan kita, pasti mengasihkan, paling tidak kita akan kunjungi dua kawasan perumahan yang lagi ngetrend. Tetap stay tune Sobat Rumah 21, salam properti. 21 untuk kita akan menuju ke kawasan namanya perumahan Villa Bogor Indah 6 ya lokasinya itu di Bogor tapi agak pinggir nah, kita akan masuk keluar dari tol Jagorawi masuknya itu di Gedung Halang, Sentul Selatan nah nanti dari sini kita akan langsung menuju ke Villa Bogor Indah Untuk Sobat Rumah 21 Yang ingin mendapatkan informasi Perumahan-perumahan baru Di sekitaran Jabodetabek Yang lokasinya sudah terpilih Dan dibangun oleh developer-developer Yang juga sudah terpilih Bisa mengunjungi Website kami www.rumah21.com Atau install aplikasinya di Playstore Roma 21 nah kita keluarnya nanti dari Jagorawi, bukan di Sentul sirkuit, tapi tadi di Sentul Selatan atasnya dari Jagorawi tetap stay tune sobat rumah 21 ikutin terus perjalanan kita berburu properti di seputaran Bogor salam properti ini namanya Karimata kalau yang di Cimanggis Bukit Golf itu namanya Kalimantan uh, tapi makanannya uh, sama persis ya rasanya juga sama persis cuman kalau dari sisi lokasinya, suasananya memang lebih enak di uh, Karimata. Ah, sobat rumah 21 saya mau coba lagi tunjukkan. Nah, kita masuk pintu tol, kita cari yang ada simbol let in flow. nanti kita bisa masuk pintu tol. Nah, itu ada kan, adanya satu gate itu, ptu uang elektronik let it flow dan link aja. ya nah, kita masuk ke sini nanti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 Dan dia ngebaca dan nanti dia otomatiknya mendapat saldo yang ada di aplikasi uh, Latin Flow di uh, HP saya Tetap stay setuju, cari rumah, rumah 21 Rumah baru, rumah 21 Salam properti Ya Sobat Rumah 21, kita sekarang sudah masuk di kawasan e, perumahan Villa Bogor Indah Ini kita lihat Ini Inilah ciri perumahan-perumahan yang e, segmen first buyer atau first jobber ya Yang biasanya memang orang membeli rumah untuk ditinggali Dan ini perumahan ini adalah perumahan favorit di dekat kota Bogor jadi sudah ada uh, Villa Bogorinda Indah 1 Sampai dengan 6 Nah ini sekarang kita masuk ke yang uh, Perumahan ke 6 nya Nah itu kita lihat di depan Itu rumah-rumah yang barunya Yang agak besaran Ini mungkin model yang Yang lama Nah kita akan coba Lihat uh, Model-model rumahnya kayak apa sih Yang uh, Cukup digemari oleh konsumen atau milenial di daerah sini nah, kalau kita aku sendiri sih baru pertama ini kita lihat nah, itu kita coba lihat itu bro nah ini kan rumahnya keren-keren nih ya. ada yang dua lantai katanya ada juga yang uh, satu lantai kita akan coba lihat Halo sobat rumah 21 saya sekarang sudah berada di Villa Indah. tadi kan kita masuk tol kan kita bisa pintunya membuka sendiri Aku mau tunjukin kalau sebelum di konten sebelumnya itu kita pakai onboard unit kali ini kita pakai namanya sensor ada stiker yang ada ditaruh di lampu mobil nah stiker inilah yang dibaca oleh e, sinyal nah e, sehingga pintu itu membuka sendiri dan stiker ini terkoneksi dengan e, aplikasi yang ada di Handphone saya yaitu aplikasinya Let In Flow. Nah ini ini keren banget ini. Saat ini sesuai informasi kemarin itu yang mobil di Jakarta yang udah dipasangin stiker adalah sekitar 25.000. Nah, targetnya jasa market 22.4. Itu semua mobil akan dipasangin stiker. Sehingga pintu tol itu nanti tidak ada lagi. Jadi orang masuk langsung uh, biayanya ke depot otomatik. Nah ini kita lihat tipe Felicia. Eh, cukup cakep eh, perumahannya, ini di Villa Bogor Indah 6. Nanti kita akan coba masuk ke tipe bopardia, bopardia. Kita akan coba lihat ke dalam ya. Ayo kita masuk lihat dalam. Nah, ini dua lantai ya, ya Sri ya dua lantai. rumahnya dua lantai. Kita coba masuk. Ya, Sobat Rumah 21, kita sekarang akan masuk ke ruang tipe Bufarnia. Bufardia. Bufardia. Nah, susah <laughs> banget nampaknya. <laughs> Ini ada salesnya dari Villa Bukorna, 36. Luasnya berapa tadi? Luasnya 70. puluh. Luas tujuh Tanahnya sembilan puluh Jadi ada tiga, tiga kamar. Tiga kamar tidur di bawah satu. Di bawah satu. Dua. Coba lihat sobat rumah satu mungkin perlu tahu ada di bawah ini ada. Ada kamar satu, Kamar kecil satu kamar plus mandi kamar mandi. Satu. Ya. Terus di belakang masih ada masih luas ada, tanah. Ya, lebih tanah. Yang bisa dikembangkan untuk untuk apa namanya e, dapur maupun e, ruang makan aku tuh kalau ingat rumah-rumah ini ingat model-model zaman dulu waktu waktu KPR nya itu ada BTN ada papan sejahtera ya tipenya memang sengaja e, dikembangin supaya hangga, harganya itu masih bisa terjangkau okay. nah, kita sekarang lihat di lantai 2 kemon bro Lihat ada tiga kamar ini, kamar anak mungkin yang kecil. Jadi tipe ini adalah tipe 70, luas tanah 98. Nah ini kita lihat ada kamar mandinya. Nah sekarang kita masuk ke kamar utama. Nah itu kan Felicia kelihatan di depan, uh, cukup nyaman mungkin buat uh, First Jogger, First Buyer tiga kamar, halaman belakangnya masih memungkinkan untuk uh, dikembangkan. Kelebihannya adalah masih ada sisa tanah di belakang yang bisa untuk, uh, kalau saya lihat tadi bisa untuk dapur ataupun ruang makan. Yuk kita turun lagi. Oke, okay. okay, Sobat Rumah 21 kalau mau tertarik di unit ini bisa kunjungi website www.rumah21.com atau install aplikasinya di Play Store. Salam properti. Rumah 21 ini barusan tadi kita lihat tipe bovarnia, ya. Salah satu tipe favorit yang eh, cukup laku di Villa Bogor Indah. Nah kalau kita lihat di sebelah sini adalah tipe Felicia. Ya ini juga dua lantai dan eh, cukup laku. Eh, nanti kita akan kunjungi lagi satu tipe Gazzania. Eh, Gazania ini akan lebih keren lagi tipenya kita akan menuju ke sana. Ikutin terus Sobat Rumah 21 salam properti.